Peringkatannya terlalu tinggi Bilang aja usur pensiun ah, Baperan susah orang tua Yang ini gemeter pucat merah mukanya kayak kepiting rebus ya kan? Wow. Dicoba dipepet tembok saja oleh om Kris Lihat kedua driver ada koreksi-koreksi sama eh, Lainnya juga nggak terlalu bagus Ketemu lagi nih sama gue Levi di acara RC.TV Indonesia Nah, sekarang kita mau ngapain nih Gab nih? Kita mau battle challenge lagi bang Battle challenge lagi Ya kemarin-kemarin di episode sebelumnya gue gak bisa hadir Makanya dibandingin sama Om Godel untuk jadi host Nah, sekarang gue balik lagi Sekarang ini yang gue denger dari Gabi Udah delapan besar nih guys besar. nih delapan besar, wih gokil banget ini makin seru, makin mengerucut, makin ketahuan skill-skillnya mereka nih, Gap. Gokil ya? Nah, ini ada bad news sedikit. Harusnya AA Gatot itu ngelawan Om Robin di sini. Cuman AA Gatot berhalangan hadir dan kita diskualifikasi. Ya Gap, betul kan? Dia cemen, dia kayaknya gak berani kayaknya. Ada ini. Ini host satunya lagi nih, <lacht> lewat. <lacht> Nanti kita minta tolong Om Godel jadi juri di sini untuk ngelaw apa, Om Robin, kita cari peserta lainnya yang siap melawan Om Robin yang pasti skillnya juga nggak kalah sama Om Robin. Kita cari game, Yuk. Gimana bang? Kira-kira. Apa ya? Udah ada... Gue sih nemu satu kandidat yang seru kandidat kayaknya. Ya. Jadi kemarin di leader 2 tdc dia menang nomor berapa gitu Nomor tiga atau nomor ya, ya, ya. dua ya? Iya, ya. uh, kayaknya lawan yang sepadan sama Om Robin. Ada ya. Om Kris tuh kayaknya tuh. Nah, lagi sok sibuk, lagi sok sibuk. Kita datengin, kita challenge langsung. Sui. Om Kris, Om Kris, Om Kris. Ya, ketemu lagi nih. Kemarin di ladder tuh tdc lu hoki banget. Hoki lu gede dan bawa pulang Kit dia. Door prize. Bukan bukan gue yang beruntung, gue dikelilingi teman-teman yang lagi beruntung Yeelah, dia so, so iye merendahnya So bijak So bijak, padahal kemarin gemeteran, bisikin gue, gue gemeter nih ya kan Oke, okay. Om Karena lu kemarin udah menang di leader TDC, gimana kalau lu gue tantang untuk ngelawan Om Robin dan Dengkotnya sini? Gimana? Lawan D1. Lawan oh, orang di 1GP Dan lu kemarin super expert kan? Super expert. Nah, kita lihat mental gak. lu Oh gas Gas Langsung gas Sekalian belajar Belajar Karena apa? Lu merendah lagi nih? Nggak, belajar sama, sama player atau pemain paling konsisten Nah, kita Jadi. lihat apa dia bisa konsisten juga Nggak nah, iya Enggak pernah konsisten Clifter <laughs> sombong ya, Clifter sombong ya Clifter sombong Kriptor konsisten. Kriptor. Kriptor konsisten. <laughs> Gak, nah bedanya kan kalau Om Robin kan driver konsisten kalau kita driver gaya aja dulu Gaya main aja belakang, dulu Main belakangan Yang penting gaya dulu <laughs> Nah itu memperbaiki mental sebenarnya. Oke, okay, gue langsung challenge lu Di driver stand ketemu Om Robin Sikat. Dan lu hoki men AA Gatot bisa datang Dan lu gantiin AA Gatot Dan lu udah di 8 besar Berarti langsung gue ngegantiin posisi si, si CEO Mas, langsung. Deo ada CEO ada. Ah ini ada Om Robin nih. Langsung <tuk> aja. Om Robin, <tuk> sini dulu Om. <tuk> ini ini Om Gatot nggak bisa datang, jadi kita didiskualifikasi. Salah nah, gue salah lawan. Gua. Salala. Gua nah, gua challenge dia. Waduh, ini cocok killer. Nggak, nggak. pulang, oh, boleh pulang enggak? Iya, iya. <laughs> boleh pulang enggak? Dedeng aja mau pulang ketemu Om Kris ya kan? Ini, boleh belajar tiap ga? hari paling bener tuh harus Ayo. sama Bro. Nah. Oh. Oke. Gue challenge lu berdua naik driver stand ya. dijurin sama Om Godel. Gimana? Siap. Sikat. Sama cocok killer. Cocok killer. Ya. lebih cocok Siap. cocok logi kayaknya. <laughs> Oke. Okay. Ketemu di driver stand, tar kita lihat mereka bakal gimana. Yaui, caw. Om godear. Nah, benar. ini ada, ada presenter aslinya nih. <laughs> gua kan Levi KW3. Iya. <laughs> <laughs> eh, min dari Ngawi. Jadi gua kemarin sering berhalangan datang, doi yang ngantiin kayaknya lebih cocokan dia yang jadi host-nya enggak? Ya kan? cocok enggak? <laughs> nah, <laughs> kali ini Gue mau minta bantuin Om Godel untuk ngejurin karena doi ini sebenarnya udah nggak cocok main, cocoknya udah jadi juri. Tingkatannya terlalu tinggi. Bilang aja ya? gua surga pensiun. Ah, <laughs> baperan <laughs> susah orang tua. <laughs> ini sekarang kita Om Robin ngelawan Om Chris. Oh, Menurut iya, iya. lu gimana nih? Seru sih, uh, senior lawan junior. Uh, Tapi juniornya nggak bisa oh. dikatakan junior lagi juniornya dia. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Karirnya begini ya, karirnya nih cepet cepet cepet kayak monas ih cepat banget kita langsung di tempat meja juri gimana om siap gas tos dululah ciao nah sekarang udah di track ada dua orang, yang satu sih santai aja. Om Robin, yang ini gemeter pucat merah. Mukanya kayak kepiting rebus, ya kan? Nah, ini gua suruh teman-teman di sini sweet untuk menentukan siapa leader, siapa chaser. Itu satu. Yang kedua, kita buat ini tiga babak, tiga babak yang menang dua kali. Dalam satu, dalam dua babak tersebut langsung menang, itu langsung juara. Cuman kalau dua-duanya imbang babak satu Om Chris misalkan babak kedua Om Robin yang menang kita tentukan di babak ketiga. Oke, Oke? sekarang silahkan switch. Kemarin, kemarin. Kemarin. Oh, <tuk> Terserah. <tuk> satu ah. dia leader leader dengan mobilnya. Toyota Supra Indonesia merah putih, <laughs> Molly itu sebenarnya bro. Nah, Om Robin pakai uh, BRZ itu stok dari showroom langsung dipakai balap. Dalamnya masih ada plastik ya banyak. Kita langsung ke Om Godel. Kita duduk di situ kita lihat. Udah siap belum? bentar, salaman dulu ah. Ya dan dingin tangannya. <laughs> nah seru nih seru nih ya kan gimana menurut pendapat lo om ini pasti seru seru uh, seru ya ketat ketat, ketat oke okay. yuts ya. babak pertama run pertama oke okay, uh, chris leader om robin chaser ready dua satu go Ini wow. yes. inisiasi yang Baik, Bang. Kabur-kaburan Tamur nih kayaknya nih Om Kris nih. Om Robin juga tenang Simennya. banget ya. Oh, penangle. Oh, nah dipepet terus baik. sama Om Robin. Eh, yes. ada sedikit koreksi dari Kris. Oh, ada taji taji sendiri dari Om Robin. Oh, angle-nya gede banget ya. Mantap. Om kris ya, mantap. Tenang mantap. banget dia diikutin oh, sama seniornya. Oh, oh, baik nice. dari kedua drifter. Nice. lihat Iya, yeah, tempel terus Om Robin. Nah. Yeah. Oh, nice. Ini seru sih. Cuman sayang sebagai leader tuh harusnya lebih konsisten lagi nggak ada tuk tuk tuk Oh dia nah. tadi ada koreksi, koreksi sedikit ya. ya Oke okay, kita, kita lihat di run kedua. Wah, oh, langsung otak atik ini panik panik panik panik. <laughs> panik. Diikutin tetua gimana nah, ya? Ready? Kan? ready, ready. ready? Oke okay, om. Babak pertama run kedua. Ready? Dua satu go. Ini Kalau kita lihat, Om Robin tuh karakternya oh, santai mainnya tuh nggak aneh-aneh. Oh, emang sebenarnya sih siapa yang Oh, nice Om oh, nice. nice, Om Robin, baik wow. Wow. Walton dari oh, Om Robin, Om sekali Om Om Robin, diikuti dengan Om Robin, oleh Robin, Om Robin, juga Robin, Chris Robin, Om Robin, Om Robin, Om Robin, Om Robin, Om Om Om Waduh, waduh, waduh! Wow! Nice. Jelas, jelas, jelas, jelas. Ini jelas, jelas, jelas. gimana nih? Kalau dari peraturan leader to TDC kemarin ada senggolan sedikit langsung zero. Langsung zero. Tadi sih. Kalau lu gimana? Tadi ranc pertama kan uh, leadernya kurang komitmen ya. Oke. Okay. Masih ada koreksi tapi ada tasing tasing sedikit. Dari Om Robin ya tadi dari Om Robin tipis, ya. Jadi tipis-tipis sih gue lebih pilih Om Robin ranc pertama. Naran kedua. Om Robin bersih banget lainnya, tapi Chris sayang ada... Impact ya, di number. situ ya. Jadi advantage uh, menang Om Robin. Om babak Robin, thanks the win babak untuk pertama, Om Robin. babak pertama. Oh, hey. Oke, okay, kita lihat nih babak kedua. Nah, Oke okay, tadi, nih. kedudukan berapa tadi? Satu 0 buat Om Robin. Sekarang oh. kita lihat di babak kedua. Apakah Om Robin bisa langsung meraih kemenangan atau ada... Perlawanan drama perlawanan drama, drama. oke, okay. okay. kita siap saja babak kedua. Driver ready? oke, okay. udah kenceng mukanya gas dua satu go. Naik sekali uh, so ya, angle-nya bagus besar. ya Kita lihat inisiasi pertama. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Wow. Coba dipempel tembok, tembok saja oleh Om Kris Om Kris, oh nice. ada effect dikit dari Om Robin Dari nice. Om Robin Kita nice. lihat main jadi kedua dribber Baik wow. wow. wow. wow. nice. wow. kali Om Robin main petir kecil Mempel dari ya. pelan ya. ini ngeri Gokil, nge nice Aduh. Dulu, dulu, dulu. Jadi kalau kita lihat kedua driver ada koreksi-koreksi Koreksi, koreksi. sama uh, Lainnya juga tidak terlalu bagus uh, Chasingnya juga tidak terlalu.. ini ada.. Inkonsisten lah. Iya, nggak konsisten jadi, ya. 50 -50 lah, masing -masing jadi 50-50 lah, masing-masing. Jadi dia event. even ya, oke. Okay. Kita jadi okay. run kedua. Kita ini penentuan nih, Baba penentuan kedua. nih. Ready, dua, satu, go! Wow, oh, Robin lagi Robin sangat Robin cepat ya. Santai sekali, Angel Angel normal. Nah, ini sesi pertamanya. Oh, oh, wow, nice. lain cukup baik dari Robin. Oh, tertempel terus lebih. Proximity Chris oh, ya konsisten sekali. Nice Om Chris. Nice line by Om Robin. Wow, jalan uh, sekali. <muluh> Kalau kita lihat juga konsistensinya. Uh, waduh. Ah, hari. Konsistensinya gokil sih. Leadingnya sih cukup konsisten. Ini keputusan sulit nih yang sulit, di sini tapi nih. Tapi gua ada udah. Udah nemu nih. Ada satu sih sebetulnya advantage lebih advantage lebih advantage karena gua bandingin di leadernya mm -hmm. itu lebih konsistensi biru nih konsistensi biru lebih konsisten oke okay, kita decide untuk itu om lalu baba siapa babak kedua gua om robin om robin text the win ya yeah. om robin langsung ya, langsung oh, langsung langsung om langsung masuk langsung final. menang masuk langsung. final masuk, final ya robin. Empat besar. empat besar. empat besar. Oh, empat yes. besar. Oke. Okay. Yes. Kita kongres dulu sama Om Robin. Om Robin. Kongres sekali. Tangannya dingin loh Om Robin. Dingin-dingin. Sama cocok killer. <laughs> <laughs> <laughs> uh, aduh, oh, gemetar juga <laughs> <laughs> Tapi kalau Om Robin tuh kelihatan kalem, santai kayak gitu ya kan. Gokil luar biasa. Om Kris. Aman. Thank you for Oman. your ngeramein pemain, ya sebagai pemain oke okay lah gak pengganti lah skill lu luar biasa Makan di sini gua ngelihat dia walaupun gemeter tapi tetap ngendaliin gemeternya itu dengan santai gokil keren banget lu keren thank you thank you banget thank, thank, thank, thank, thank, thank, thank you om robin you. om robin gokil kita serahin hadiah ke om robin kalau gua lihat-lihat om robin berarti udah beberapa kali menerima hadiah nih kita kasih okay. lagi Om thank you okay, banget kasih, ya. udah menang di sini support kita terus hadiah by Helihan nah, thank you, Helihan. Ya, thank you. <laughs> nah kita lihat ini berarti udah masuk empat besar ya eh tiga besar nanti Om Robin masuk ya kan iya. nah tiga besar nanti ketemu uh, Om Adit ya, ya ketemu, ketemu ya. Om Adit kalau Om Robin bisa menang masuk final no dan ngelawan siapa okay. ya? Oki okay. yes oh. Om, oke. Jadi hadiahnya adalah body aplastik dari Helihan juga om Waduh mantep Mantep oh. ya Thank you banget oh, om thank you, thank you. Semoga kedepannya bisa om menang terus Ini gue udah gak perlu nanyain tips and trick Ini udah tetua Gap Gimana dong Yes thank you banget ya om ya Oke okay. Nah Gap Bagi temen-temen yang mau main RC drift Dan belanja-belanja bisa datang ke blok m square atau untuk belanja bisa langsung ke helihan ya kan itu di situ ada pad-nya, cari aja helihan toys di situ bejubel tuh part rc nah bagi kalian yang mau main bisa datang ke blok m square main rc drift bareng di sini dan nanti banyak banget teman-teman di sini yang bisa ngebantuin kalian untuk masalah yang uh, kayak contohnya ting segala macam itu bisa semua di sini ya yes, siu di minggu depan kita masuk ke tiga besar kita lihat siapa yang menang. Ciao!